Hai, Shay Loh? Gak banget Halo Halo, Assalamualaikum back to my channel Fitri Helen, guys Halo, Assalamualaikum Selamat datang ke channel Untuk kedua kalinya, Alhamdulillah aku bisa merayakan tahun baru di e apa sih yang nggak tahu? Nah bersama dengan ribuan manusia, aku udah, udah pukul ya tengah-tengah seperti ini, sangat seru Nah seperti apa keseruannya ikutin terus video ini sampai tuh untuk tahun kemarin kan? Uh, kita nontonnya rada jauh ya, rada ke jauh anak-anak di daerah sini kebetulan sekarang dapat posisi lumayan Terus jangan sampai kalian ketinggalan di setiap lapaknya. Oke. <tuh> Nah guys, jadi sekarang posisinya udah bagus banget ya Pas banget, kita juga bisa zoom Kalian bisa lihat dari zoom dua atau 5 Keren banget Aku udah posisinya udah pas Ini udah detik ketiga ya, kurang lebih masih sekitar 30 menitan lagi <laughs> kan kita kan rame-rame, mm. nggak mungkin ya kalau kita belut karena ini memang benar-benar rame mm. at, at, ya. Oh. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Tapi, kalau dari sini, cuma kepalanya doang? <tuk> kelihatan gak? Ya? Kelihatan, kelihatan. <tuk> Sayang banget, loh. Kalau nggak, nggak buat ini, tenang kenangan buat dulu. Si tuh, <tuk> kalau dari sini, ya nggak jelas sama orangnya aja lumayan sekarang gerimis ya, guys jadi ini kedua kalinya aku merayakan tahun baru di, di Linggi, karena sebelumnya aku kan bagiannya di daerah pintung ya, daerah bawah dan saat itu aku belum pernah izin libur sekarang terdapatan jobnya di Taipei dan setiap saat itu oleh manjilannya tuh boleh libur di Taipei. kalau dikasih libur dua hari, saat ini udah sedikit banget walaupun dengan versi yang berbeda ya. Kalau tahun lalu aku perginya bareng kakak aku, sekarang kakak aku kan baru kemarin pindah tuh. Jadi belum bisa digininin. Baru kan satu kali ya, setahun sekali Nah kalau untuk lewat sini sebenarnya Aku bisa aja tiap hari karena deket guys. Cuma 10 menit Dan kalaupun naik jain Cuma satu kali touch Jadi dari sini langsung sini langsung turun Langsung ke sini dirimu kalau nggak boleh nggak bisa pulang tidur aja di tempat aku. Tadi banget ya. <laughs> aku belum ngomong sama bos aku. Nggak usah ke hotel. Ini apa sayang? Ini apa nih? Bagus lama. Satu. Ternyata bagus juga ya